Baik, kita bertemu sekali lagi dalam membincangkan makhraj huruf Sampai kita kepada makhraj the paling last kali punya Apa saya sebut? The paling last Paling last punya makhraj okay. Makhraj ni paling simple, paling mudah okay. Dia berlaku secara otomatik, naluri ataupun tabi'i manusia Apa yang saya maksudkan adalah makhraj khayshum Iaitu rongga hidung kita okay. Apa yang berlaku di rongga hidung kita ni cuma dua huruf saja Iaitu huruf nun dan juga huruf mim yang kita bunyikan dengan runah. Apa yang dimaksudkan dengan runah? Runah ni maksudnya dengung. Nah, macam mana nak bunyi dengung? Biasanya kita akan berjumpa sebagai contoh, nun yang ada tanda sabdu, yang gigi kecil tu. Ha, dua tu, tu sabdu ataupun syiddah. Nun yang ada tajdid ataupun syiddah dan juga mim yang ada tajdid ataupun syiddah tadi. Contoh kita sebut, inna ataupun syiddah inna imma kita cuba perasan dengar bunyi dia di sekitar hidung kita inna imma okey sekarang aku tanya macam mana nak praktis macam mana kita nak test senang cara dia. kita ambil tangan kita dua jari ni jari telunjuk dengan jari jari ibu kita kita tutup hidung kita bunyikan huruf inna tadi kalau tak boleh bunyi maknanya sebutan awak betul contoh saya buat in dan saya tutup eh in Tak boleh bunyi Itu maknanya betul Kalau selagi mana bunyi Itu silap okay, Bunyi dengung Apabila tutup hidung Tak bunyi Maknanya betul lah Keluar daripada hidung Ataupun imma im. Tak boleh bunyi. Haa, jadi, imma. kita praktiskan setiap hari, lama-lama kita akan biasa dengan oh, ini rupanya dengung. Sebab, dengung ini akan digunakan pada hukum-hukum yang lain nanti. Akan datang kita akan mempelajari lebih banyak hukum, di situ termasuk ada hukum gunah ataupun hukum dengung. Maka, berakhirlah kita, satu siri makhraj kita, kita ada beberapa makhraj yang kita ceritakan. Al-jawf rongga mulut. Kita ada al-halq iaitu kita punya tekak. Kita ada uh, rongga lisan iaitu lidah kita. Kita ada bahagian uh, bahagian syafatain iaitu bahagian bibir kita dan juga kita ada al-khayshum bahagian rongga hidung kita. Okey, kita perlu ulang perlu kepada praktis sebelum kita masuk kepada hukum yang lain pastikan 29 huruf hijaiyah ataupun huruf bahasa arab ini dapat kita kuasai dengan baik dapat kita sebutkan dengan baik semoga apa yang kita bacakan ayat-ayat al-Quran dapat meresap dalam diri kita dan semoga kita dapat mengamalkannya insya-Allah taala amin ya rabbal alamin